Bagi teman-teman yang berminat, so, silahkan saja datang di Karosori Rizal Ajo, jam pas kilometer 20 dalam pros pembuatan bak dan truk, bak kargo, bak mini L 300 dan lain-lain. oke okay, next assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel saya di sini sempat sembilan nah dalam video kali ini ini merupakan sebuah orderan dari medan yang lagi proses pengerjaan kira-kira 50% hari ini juga alhamdulillah hampir selesai ya dalam proses pengelasan hari ini juga dan ada beberapa teman kita juga yang lagi pros pengukuran hari ini juga. Tuh, Umar Bakri. Maaf, tangan gak kotor. Sedikit kerja juga hari ini. Nah, next, bantu di-subscribe, like, dan komennya. Bagi teman-teman yang berminat, so silahkan saja datang di Karosori Zal Ajo. Jangan bebas, kilometer 20. Dalam pros pembuatan bak dam truk, bak kargo, bak mini L300, dan lain-lain. sedikit kita review bagian pengelasan hari ini yaitu bagian dinding sebelah kanan bagi pros ya bagi teman-teman terima kasih banyak yang telah mensupport channel ini bantu di share like dan komennya oke okay. itu bagian sebelah kanan next Bagian depan Oke okay, Next review lagi bagian sebelah kiri Nah, kali ini bagian belakang ini merupakan sebuah ombek bagi proses pengerjaan pengelasan hari ini juga. perlengkapan-perlengkapan pemotongan barang yang telah selesai hari ini juga saya potong ada yang 240 cm 230 cm bagian pipa 1 2 dan ada juga yang panjang 50 cm Bagian lantai Pak, bagian dalam hari ini juga oke. Okay. Maaf, suara agak berisik sedikit karena ada hidup bagian mesin. yuk bagi yang berminat silahkan japri khususnya di karosorizal aja jangan pas kilometer 20 ini dia akan dalam proses pembuatan bak dam truk, bak kargo bak mini L300 serta rehab bagian bagian bak dam truk yang merasa mengalami kerusakan khususnya di karosorizal aja jangan pas kilometer 20 Next kita review sedikit bagian dalamnya. Oke, okay. nih bagian dalam masih terlihat tidak memiliki lantai karena nanti dalam proses pengerjaannya kita melakukan proses pembuatan bagian dinding sebelah kanan dan bagian sebelah kiri setelah itu hombeng. Next, ini bagian lantai. Hapter akhir, kita melakukan pengelasan Banyak lagi proses pengerjaannya hari ini juga. Dan itu bagian lantainya. Ya, bagian lantai nanti. Yuk, bantu di subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak. Semoga jalan selanjutnya datang dan penuh keberkahan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. See you next time.